Halo sahabat Amazon Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mengerjakan lab 5, di mana kita akan membangun database server kita. Ada empat tas yang akan kita kerjakan. Tas yang pertama berkaitan dengan pembuatan security group untuk RDS database instant kita. Lalu yang kedua kita akan membuat database subnet group. Yang ketiga kita akan membuat Amazon RDS database instant. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan berinteraksi dengan database kita. Pertama, kita perlu nyalakan dulu lab -nya. Klik Start Lab. Kemudian lihat lab statusnya, In Creation. Kita perlu menunggu hingga statusnya ready. Saat ini lab status kita sudah ready. Kita close, kemudian kita ke bagian AWS untuk membuka AWS Management Console. Setelah AWS Management Console ini terbuka, teman-teman bisa akses VPC. Kemudian klik. Di bagian kiri navigasi, kita cari security group. Kemudian kita create security group. Security group namenya kita beri nama db security group. Kemudian description-nya permit access from web security group. Untuk VPC-nya kita cari lab VPC. Setelah itu kita tambahkan inbound rule. Untuk type-nya kita pilih MySQL Aurora. Kemudian kita cari SG untuk Web Security Group. Lalu setelah itu kita klik Create Security Group. Setelah berhasil di-create, kita akan lanjutkan ke task 2 untuk meng database subnet group. Caranya di service kita input RDS kemudian pilih subnet group, lalu create db subnet group, namenya kita beri nama db subnet group, description db subnet group, vpc-nya kita pilih lab vpc, Scroll ke bawah, kemudian cari available zone-nya. Kita pilih yang US-US 1a dan US East 1b. Setelah itu untuk subnetnya kita pilih. Setelah tampil seperti ini kita klik create. Setelah berhasil. Kita lanjutkan ke tas 3 untuk meng Amazon RDS Database Instant. Di bagian kiri kita klik bagian database. Lalu kita create database. Kemudian kita pilih My SQL untuk engine optionnya Pada bagian setting kita tuliskan database instant identifier-nya. Led DB, kemudian master username-nya main, dan master password-nya. Led password kita perlu confirm password. Led password, kemudian kita pilih database instant class-nya. Ini yang DB T3 micro. Kemudian untuk storage-nya kita pilih yang general purpose SSD. Alokasinya sudah betul 20. Di bagian connectivity ada yang perlu dikonfigurasi. Yaitu untuk virtual private cloud-nya atau VPC-nya kita cari yang lab VPC. Kemudian untuk Existing VPC Security Group-nya untuk default-nya di-close dulu. Kita cari yang DB Security Group. Setelah tampil, kita lihat lagi. Kemudian setelah itu ke bagian Additional Configuration. Untuk inisial database name-nya beri nama lab. Kemudian, mohon di-uncheck untuk enable automatic backup, enable encryption, dan enable enhanced monitoring. Ini di-uncheck semua. Setelah itu, kita pilih create database. Kita tunggu hingga databasenya tercreate. Statusnya sekarang masih creating. Kita perlu menunggu hingga statusnya modifying atau available. Jadi dicek di bagian status ini. Untuk sampai statusnya available itu cukup memakan waktu. Jadi teman-teman silahkan ditunggu hingga statusnya modifying atau available. Jadi silahkan kalau mau ngopi dulu ya teman-teman. Sekarang kita lihat statusnya modify. Silahkan kalau mau ditunggu hingga statusnya available. Tapi sebetulnya kita sudah bisa lanjut ke tas 4 ya untuk berinteraksi dengan database kita. Di sini kita klik saja web database. Lalu melihat di bagian connectivity and security ada endpoint. Ini teman-teman perlu bagian endpoint ini teman-teman perlu copy mungkin ditaruh dulu di text editor teman-teman karena -teman. nanti kita akan gunakan endpoint ini ya kemudian kita perlu membuka juga bagian VPC security group diklik saja. Kemudian kita ke bagian Instant, kita cari Web Server satu. Di sini ada public IP versi 4 address. Kita bisa copy alamatnya, lalu dibuka di bagian tab baru ya teman-teman. Di sini kita melihat bahwa aplikasi webnya sudah tampil. Kemudian pilih bagian RDS. Kemudian kita copy paste endpoint. Di bagian ini, menginputkan database kita namanya lab, username kita main, dan passwordnya lab password. Kita klik submit. Jika tampil seperti ini, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Kita bisa lihat setelah beberapa detik ada tampilan tentang address book. Nah Untuk mencobanya, kita bisa add contact. Kita coba ya coba kan misalkan last name-nya last name-nya saya ketik Meliana teleponnya di sini kita ketikkan alamat email kita jika sudah kita klik submit nah kita bisa juga menggantinya klik edit misalnya ceknya mau dilengkapi Lalu kita klik submit lagi, datanya terupdate. Kalau kita mau hapus juga tinggal klik remove. Ini berarti kita sudah mencoba untuk berinteraksi dengan aplikasi web kita dan juga database yang tadi kita buat. Demikianlah untuk pembahasan Lab 5 ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.